Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat subscriber Bertemu lagi bersama saya Fajar Setiawan Disabilitas Kali ini kita akan menunjukkan Penyetelan kopi Dengan cara menyetel kopi Yang benar Dan salah satu pertamanya kita gunakan Ini ya supaya kita terlindung Dari Ya terlindung Pokoknya terlindung tangan kita ya Untuk tidak begitu kotor Tidak terlalu kotor ini namanya sarung tangan, dan kita gunakan dulu. Sabar ya, para sahabat, saya akan menunjukkan cara-cara yang benar untuk menyetel kopi. Baiklah, ikuti saya, para sahabat, dan untuk pembayang kopi, pembayang kopi kalau... Ada di kebun kalian ada jambu seperti ini Lebih baik dibunuh saja ya Karena ini untuk kopi sangatlah buruk Sangat berpengaruh Tidak bagus Tidak bagus untuk kopi Jadi kita buang seperti ini Itu untuk pembayang ya Tapi jika kalian Jika kalian melihat di kebun anda ada seperti ini ini namanya toro atau petai, petai kecil. Itu lebih baik di ditinggal saja ya. Untuk bayang sangatlah bagus. Oke, Hadi, siap. para sahabat ikuti saya. Begini cara menyetel, dekati saya. Ikuti ya para sahabat ya. Kalau seperti ini lebih baik dibuang ini ya. Lihat ujungnya. Sudah seperti ini, lihat bunganya. Walaupun ada bunganya, satu dua lebih baik dibuang saja. Kita ambil dari porosnya supaya kopi kita bagus dan super. Ini dibuang dekati kemari para sahabat. Oke, tak Zoom. Lebih dekat lagi. Tak Ini ada setekan muda, Setekan muda yang berumur sekitar satu bulan. Jadi kita lebih baik lebih diterangi untuk setekan ini ya supaya bisa lebih gemuk. Dan seperti ini dibuangi Yang sudah jelek-jelek itu dibuang Ini ada buahnya Ada buahnya juga kita turunkan Nanti biar diambil oleh para sahabat yang sedang mutir kopi Kemari <laughs> sahabat terus ikuti saya Untuk penyetelan kopi yang benar kita harus merapikan yang sebegitu rapi mungkin. Baiklah kita pindah ke pohon satu ini, sahabat. Ikuti saya terus, sahabat. Tunas muda, tunas muda di tangkai, tangkai poro seperti ini lebih baik dibuang. Agar supaya bunga-bunga di ujung ini nanti kalau dia keluar bunga bisa jadi. Untuk tunas-tunas muda lebih baik dibuang ranting-ranting yang sudah ujung-ujung seperti ini dibuang. Kita rapikan serapi mungkin ya, para sahabat. Kalian untuk kalian jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video saya berikutnya untuk dengan cara-cara mengurus kopi yang benar. Saya akan infokan terus. Buat kalian para sahabat Supaya kalian bisa mengerti tentang kopi Ranting-ranting seperti ini kita buang ya sahabat ya Dan kita menyisakan di antara pangkal dari sini Di antara pangkal-pangkal dari dekat batang Kita untuk menyisakannya cari yang poros Poros dari pangkal ya jadi untuk yang ujung-ujung kita buangi kita sisakan yang poros-poros kita buang dulu para salad. dan kalian bisa mengecek bagaimana tangkai-tangkainya untuk yang disisakan untuk tahun yang kedepannya seperti ini kita perlu untuk ganti ganti-gantinya ini jadi kita perlu menyisakan ya para sahabat ya Ya nampaknya video saya kali ini cukup segitu saja Karena tidak perlu lama-lama untuk dengan cara menyetel kopi Nanti terus ikutin terus video-video saya berikutnya Jangan lupa like, comment, share dan aktifkan loncengnya Supaya kalian bisa mendapatkan video saya berikutnya Karena di dalam video saya memiliki motivasi dan cara-cara yang sangat bermanfaat Terima kasih Ya itulah tadi para sahabat cuplikan untuk penyetelan kopi Yang telah saya berikan kepada pemirsa semua Ya dengan ucapan saya tadi Jika ada yang salah maupun tidak benarlah di para pemirsa Di hati para pemirsa Janganlah diambil hati karena sesungguhnya tidak ada orang yang hebat Tidak ada orang yang paling pintar di dunia ini Hanya Allah semata lah yang paling hebat Yang tidak ada tandingannya Jadi saya berbicara panjang lebar Dengan menunjukkan cara penyetelan kopi Itu sebenarnya bukanlah saya sok hebat maupun sok pintar sendiri tapi semua itu demi untuk membagikan pengalaman saya kepada pemirsa semua jadi jika ada kesalahan maupun kesombongan yang dianggap oleh para pemirsa jadi maafkanlah dan saringlah kembali apa yang saya ucapkan dan ambillah hikmahnya semua itu dan kita selalu saling berbagi, saling belajar, saling saling bertukar pendapat lah. Jika ucapan saya itu banyak bersalahnya maka maafkanlah. Ya baiklah, terima kasih. Cukup segitu saja ya. Oh ya tadi saya menggunakan baju hitam ya, sekarang baju biru. Karena sekarang sudah pukul setengah 4 sore jadi saya sudah mandi jam 2 tadi sudah pulang dari penyetelan kopi dan mandi dan melakukan kewajiban dan lalu sore hari ini saya berangkat lagi untuk melakukan aktivitas di perkebunan cabai saya yang masih jarang-jarang ini dan suatu saat nanti insya Allah bila cabai saya bisa bagus saya akan membuat video untuk saya bagikan kepada pemirsa semua Baiklah cukup segitu saja Lebih kurangnya saya mohon maaf Dan jangan lupa like, komen, share dan aktifkan loncengnya Jangan lupa sub dulu lalu aktifkan loncengnya Supaya kalian bisa mendapatkan video-video saya berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari saya Fajar Setiawan Disabilitas